Jalan satu setengah jam baru diambil truk panjang. Datang di Pulau Rinca, khususnya di Loh Buaya, Jadi, sekarang Bapak Ibu berada di Loh Buaya. Nah, hari ini Bapak Ibu ditemani oleh tiga pemandu. Nama saya di senang bertemu. Ya, nama teman ya, saya Paul. Paul, terus, boy. terus, terus, terus, terus, terus, jangan terus, dari rombongan terus, terus, terus, terus, dan tolong jaga jarak sama komodo. dan tolong barang eh, bawaannya jangan diayun-ayun di depan komodo. karena itu bisa memancing pergerakan mereka dan tolong jangan merokok, bagian merokok tolong jangan merokok dan sampahnya tolong jangan dibuang nanti bisa dibawa pulang atau dibuang di tempat sampah yang ada di sini jadi sekarang kita cuma mencoba mencari mereka kami tidak bisa menjamin untuk menemukan mereka betul-betul tergantung keberuntungan kita Oh gitu. ya, siap-siap mencari ya siap siap bantu siap. saya bukan ke, <gulis> ke, ke komodo tidak dulu oh, pernah yang? ke komodo Bapak sudah di Komodo kalau kalau di sini di Pulau Rinca berapa komodo satu-satu, Pak Bapak umurnya berapa? 1.500 ya? oh ini luas 1.500 berapa betina? kayaknya gambarannya ini om orang Bima ya? bukan, orang pulau betul ada ini di Pulau Ringca, katanya kalau tuh melihat komodonya kita minimal harus jalan kurang. Jadi itu kawin karena dia mungkin sudah ada di dalam. mungkin lagi lagi Oh, dia motor jalan di dia sampai sini itu pak bedanya Pulau Rinca dengan Pulau Komodo apa sih apa dia Komodo iya Komodo sama aja, maksudnya kan ada yang bilang kalau di pulau ya? komodo itu lebih besar pulau rinca kan komodonya lebih ada kecil ada yang bisa oh di pulau komodo bodinya besar ya? karena daerah lajanya cempit dia gitu. hmmmm sambil rinca hmm. di daerah terbuka nah. komodo rinca berapa sudah lama di sini? Sudah. berarti bawah emang sudah tahu betul komodo yang bagaimana gitu ya, pokoknya paling ya itu artinya namanya banyak sangat biar, karakter karakternya apa ya? motor di situ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 terkejar contoh. Berarti kalau kita dikejar masih bisa lari ya? Iya, kita masih bisa lari. Oh. Jadi kalau dikejar kita harus lari zig-zag. Oh. lurus. Jangan lurus. Oh. Kalau Karena mereka kalau lurus. Lari lurus. Mereka lari lurus. lurus lari lurus. Oh, cepat. Soalnya mereka enggak bisa ini bau daging toh? Iya. Dan mereka mencium bau daging. karena. Dia lari kenapa bisa karena dia pernah dapat makanan atau bisa? Ya, saya bilang, Ekosistemnya. Dia punya sistemnya. kalau ekosistem di dalam habitat ekosistemnya banyak oh. Mereka tidak terlalu banyak ya, bergerak, tunggu ya, peluangnya baru, baru bergerak. Maksudnya mereka hemat tenaga untuk uh, merekam peluangnya yang... Kalau, bus kalau ini begini ngobrol begini be Pasti, <laughs> Pasti. Pasti. Pasti. Pasti. Nyaman. kucing. Kita makan yang keras oh. Ini kalau mau diputaris ini semua areanya ini berapa lama nih? Kalau itu se jalur sender. Nah, ini lebih nah, sekitar 44 km. 4, km. 4 km. Kalau yang Tergantung apa, pasrah ya? itu daerah Rimba. Jadi, tidak bisa diterima. Apa ya? Batas Ditanya tadi, apa tadi? Terminannya sampai menyusuri ini cual... semua pulau Pulau ini modal.. untuk berjalan kaki, Pula. itu berapa lama? Itu lama sekali. Vale, modal... itu bulan, ya. Lo emangnya pulau Rinca luas ya? Luas kalau ada yang mati, Kalau ada Kalau ada Di sana ada tiga di sini. Udah keliatan kayak tanah tuh warnanya. Mereka suka main di, di tanah, di lumpur ya. Oh, Khusus, so. kami bisa bantu foto. Yang penting apa? Ganti-gantian, apa maksudnya? Mau. Foto bareng begitu sama Komodo? Ah lala, mau dong. Yang bersih, satu persatu. Bisa bawa atau keluarga tidak apa-apa. bisa -apa. besarnya. Sorry gigitku. Sudah lihat kira kayak kayu. Masuk sini. ini. Kita turun lewat sini saja. biar mereka. Di atas. pas. dekat-dekat guys. guys. ya allah sampai di sana nah. mereka nah. tidak berenang mereka memang dulu kan satu dia punerang satu baratannya pernah hebat karena apa Ini uh -huh. menyebar pulau terpisah dan mereka terjebak, dan mereka tidak bisa pindah komodo yang ada di sini mereka tidak bisa pindah ke tempat yang lain karena mereka bisa berenang tapi tidak bertahan lama di air sebut bunyikan mereka ayo Elyo. ayo udah siap kita lanjut ya. siap cewek tadi ada cewek di toilet kita tunggu dia mengundang dulu. satu satu dua kok siang kan istirahat kita juga kalau mau berarti kalau yang besar yang paling belakang itu yang yang, yang di belakang ya oh, itu gue yang itu berarti ini oh berarti faktor tubuh ya kalau besar jantan yang punya al dan jangan lari dia tidak naik di pohon tuh kalau yang sebesar itu sudah berasa. <laughs> tapi kalau yang kecil-kecil kita selamat kemiri iya, ya. yang kecil-kecil hidup di atas pohon Kita ya, iya. suka mereka main di langit namanya jadi anak langit iya, oh dia mendekat. <laughs> sudah banyak anggota anak langit <laughs> Dia Dia ngerti di, kayak begitu. Oh, oh, Kalau di di di di mereka banyak kita tidak maksudnya kayak begini, kita betul. kan tahu nih. Oh. Kita mendekat nanti ternyata dilaporkan Oh, berarti di sini bukan cuma komodo ya? Ada rusa, ada monyet, babi, ular, kerbau. Oh, ini monyet jenis ekor panjang ya? Oh, yang ini. Oh, di atas itu apa om? Ya. Yang, yang di puncak sana itu apa? Yang di puncak yang itu puncak yang ini, gitu, puncak yang bukit gitu. oh, tuh gitu. nah, kalau naik kan gak bisa nah, gak bisa? Nah, itu juga gak bisa oh, gitu maksudnya ada apa di atas sana itu? di atas bukit kelas hutan dari Escape. keren tuh langsung sorbu kesini Terang, oh. <laughs> uh, ada penduduk yang tinggal di sini ada di sini ada perkampungan permapun. Keberuntungan sama kampung. Dimana maksud saya di sini ada yang tinggal di sini? Hmm, di tepat di Lubua ya, ya. Iya di di Lubua Ada. Ada tinggal oh, petugas. Oh petugas JAI. Itu kayak warga. Kalau warga-warga umum gitu enggak ada di sini. Itu saya bilang